sekali lagi terima kasih untuk Bapak Kabit Kompol Adiwira Negara Sriga Resik MSI dan juga seluruh teman-teman dari Polda Jatim yang hari ini sudah berkenan hadir terima coba selamat malam dan juga duara selamat menikmati seluruh rakyat acara dan mewakili Mas Adi Priski pribadi sekaligus Mbak Ciko Pramulyasari ini sekali lagi terima terima kasih dan kita sudah siap teman-teman dari Mbak Ciko ada Kak Vika dan Kak Debora. Oke. Okay. Lagunya apa, Kak? Ini Kak cinta. Inikah cinta. Oke. Okay. nadanya di mana, Mas Andi? Sok tahu nada ya saya ya. Padahal nada gak bisa nanti. nyanyi. Di sini nih. Nah. Di sini. Oke. Okay. Silakan. Playlist band featuring Kak Debora dan juga Kak Dika. Eh, teman-temannya mana nih? Yuk. Pada jumpa pertama, ini rasanya cinta? Oh, ini cinta terasa bahasa... Yeeey, terbaru terbuka, terbaru juga kasihka, silahkan untuk lagu kedua, oh sudah? <laughs>